Halo guys, salam penuh cinta dari Kota Medan. Pada video kali ini, Ayang akan mengajak kalian semua untuk jalan-jalan ke Pajak Melati yang berlokasi di Jalan Flamboyan Raya, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. Di sini kita khusus datang untuk melihat Monja. Apa itu Monja? Monja itu adalah tempat penjualan baju bekas. Dan Monja itu juga singkatan dari Mongon Sidi Plaza yaitu tempat penjualan baju bekas di era tahun 70-an. Istilah di Plaza sendiri sebenarnya hanyalah sebuah istilah satir yang merujuk pada fenomena pedagang pakaian bekas yang membanjiri Jalan di Plaza kala itu. Nah, bermula dari Jalan di, kemudian pedagang baju bekas itu berkembang ya. Sekarang ada dua lokasi monja terbesar di Kota Medan. Yang pertama itu di Pajak Sambu atau Jalan Sambu yang kedua itu di Pajak Melati. Nah sekarang nih kita sudah berada di Pajak melatih guys Nah ini adalah penampakan dari jalan besar ya Sekarang ayang akan cari jalan masuk ke dalam Ini sepertinya di dalam itu lebih banyak lagi Sekarang ayang sudah masuk ke dalam ya Langsung terlihat tulisan tangan Di barusan celana panjang seharga 15.000 Ambil 4 potong 50000 Berarti satuannya 12.500 ya Seperti itu Waduh murah banget Dan kemudian kita jalan lagi kita lihat ya Itu ada baju kemeja ya Seharga 20.000 per potong katanya Dan seperti ini nih yang masih dalam tumpu kan ini lebih murah artinya di bawah 20 ribu harganya ini banyak banget ya yang seperti-seperti ini yang masih di bawah dan juga dipajang apalagi kalau hari kabal ya itu mereka tuh lebih banyak lagi barang-barang yang lebih murah dari yang sudah dipajang dan ini yang gak dipajang ya biasanya ini berkisar di bawah 20.000 biasanya seperti itu tinggal pilih-pilih seperti mereka nih sedang milih-milih dan pilah-pilah seperti ini nih yang tertarik nih melihat ini sangat ramai sekali ya nah, Ah, seperti ini nih, sepertinya nih baru buka bal ya. Sangat ramai ya. Semuanya sedang pilih-pilih seperti itu. terus kita lanjut lagi perjalanan kita, Guys. Kita lihat nih ada jual sepatu juga ya. Sebenarnya sepatu ada lokasi sendiri di sana, tapi ini ada yang nyempel nyempil di sini. Ada sedikit ya, tidak terlalu banyak kayak yang di pasar satunya lagi. Uh, kita lihat aja. Ini juga udah tersusun rapi ya, kayak baju baru padahal ini baju bekas semua, Guys. Baju bekas, Guys. Dan uh, lokasi ini ya seperti ini nih. Ya becek becek ya. Tidak ada aspal di dalamnya dengan kios-kios mereka yang seadanya ini tumpukan-tumpukan baju ini kelihatan nih sepuluh ribu kalau yang tadi itu sepuluh ribu per potongnya. Kelihatan ada juga tas-tas seperti ini dan ini adalah selimut atau bed cover ya. Sekarang eh yang mau cari nih penjualnya kita cari yuk salah satu penjual untuk kita tanya-tanya mana nih? Kalau hari minggu ya hari minggu lah ramai kayak gini tiga kali seminggu. Kalau barang-barangnya itu dari mana? Dari karen-karen dari Tanjung Balai, Jakarta, Semalingkar. Masuknya dari Tanjung Balai, Tanjung. Eh, tapi barangnya dari luar negeri? Iya, luar Warna negeri. Itu, ibu tahu dari mana misalnya? Enggak nih? tahu. Enggak tahu ya, penting kita terimanya dari pelabuhan Tanjung ya, Balai. Ya. Dari penjelasan ibu pedagang tadi, kita jadi tahu ya bahwa barang bekas yang dijual di pajak malati itu masuknya melalui pelabuhan Tanjung Balai Sumatera Utara. Biasanya sih setiap penjual membeli pakaian itu per bal. Dalam satu bal itu terdapat ratusan pakaian yang tentu saja random warnanya, ukurannya maupun mereknya. Itu terlihat ya rata-rata sepuluh -rata 10000 nih yang kita lihat yang ada di video. Ini seperti ini rok ya, pakaian, blus, baju, dress, segala macam ini rata-rata harganya sepuluh 10000 Bayangkan kalau bawa uang seratus 100000 Terus bawa pulang berapa, pasang baju sama celana guys. Makanya ini menjadi surga belanja ya bagi yang suka ya. Lanjut saja jalannya guys. Menyusuri jalan-jalan yang ada di sini. <guluh> jalan ganggang -gang sempit guys. Kita jalan lagi ya. Tidak mengapa ya menyusuri ganggang -gang sempit seperti ini. Demi sebuah petualangan hebat hari ini. Semakin ke sini... Kita melihat semakin banyak ya pakaian yang dijajakan Dan pantas saja tempat ini menjadi surga belanja bagi pecinta baju-baju berkelas tanpa merogoh kocek terlalu dalam Dan sekarang kita lihat juga pengunjungnya udah semakin ramai Itulah kenapa sebagian orang memilih belanja barang di Monja. Selain dipakai sendiri juga bisa dijual kembali apabila dia mendapatkan barang-barang bagus ya dengan harga yang lebih tinggi, cuan-cuan-cuan. Dan sekarang kita coba uh, datangin ya salah seorang pedagang. Berapa tuh, Pak, jaketnya? Ha? Berapa jaketnya? Beda-beda, Kak. Oh, ada beda -beda. yang 250, ada 100. Oh. Uh, ada 50 ceweknya. Oh, ini cewek ini. Ada ada cewek, ada cowok. Oh, iya. Itu dia penjelasan dari salah satu pedagang ya Kalau barang yang sudah disortir oleh pedagang itu biasanya udah lebih mahal ya Dibandingkan yang masih ditumpuk seperti ini Ada yang 300.000 ribu blue jean ya seperti itu ya Ada yang satu potong 10.000 malah ada yang 5000 ribu tapi kalau sudah mereka sortir, sudah dipajang, sudah dipasang di hanger, Itu biasanya sudah punya harga sekitar puluh 20.000 ataupun lima 35.000 ya Seperti celana yang kita lihat ini Seperti itu guys, banyak sekali pilihan dan sekarang kita lihat ini di bagian luar ya ada jas juga rata-rata ini harganya Rp70.000 ya kalau di luar itu sudah agak tinggian harganya beda dengan yang di dalam tadi yang kita lihat ini semuanya adalah barang-barang bekas yang dijajakan di sini wow banyak sekali dan sekarang kita masih jalan ya sedikit lagi ya jalan jalan-jalan-jalan ya untuk melihat situasi yang ada di sekitar Pajak, Melati Medan, seperti ini nih di luar juga ada yang jual sayur dan buah, ya. Dan ya seperti inilah keadaannya. Gak terasa ya jalannya sudah cukup lama dan udah keliling-keliling, tapi gak terasa Capeknya Padahal itu tadi kondisi di dalam itu adalah becek juga, tapi uh, gak terasa karena banyak yang dilihat juga ya jenisnya juga banyak sekali di dalam ya. Seru kan jalan-jalan di sini, seru banget, banget banget banget banget. So si nonton jangan lupa like share komen dan subscribe-nya dan satu lagi guys jangan tutup dulu follow juga ig yang putri biar kita akrab gitu loh